Oke, okay, kita lanjutkan pembuatan website template. Kalau kemarin kita sudah membuat kepala, dan di situ kita bagi kepala kiri dan kepala kanan, kiri atas dan kiri bawah, kanan atas, kanan bawah. Sekarang saya mau menambahkan satu lagi, yaitu, oke, okay, saya copy di bagian sini, halaman kepala. Ctrl-C, lalu pergi ke bawah, Ctrl-V, dan di sini... Tuliskan isi dan widthnya, kita pakai 950. Width-nya kita pakai mungkin 700. Pixel dan background mungkin coba saya pakai white. Dan jika saya simpan, lalu saya pergi ke sini dan mereload, maka tidak akan ada apa-apa karena saya belum menambahkan di indeksnya di sini di bagian sini setelah kepala kita punya div seperti ini closing div dan di sini saya memberikan div lagi dan div id sama dengan titik 2 isi kalau tidak salah isi tadi oke okay, isi dan di sini saya beri enter saya berikan penutup div. Oke seperti itu saya simpan dan jika saya lihat di Firefox maka saya sudah punya isi yang berwarna putih di sini. Lalu diisi. Saya juga akan membagi menjadi isi kiri dan isi kanan. Nanti di kiri akan berada menu vertikal. Dan sekarang saya kembali ke desain dan saya mengcopy di sini. Saya copy dan paste di bawah isi dan di sini saya ganti isi di sini kiri. Oke, seperti itu. Dan di kiri saya samakan dengan yang di kiri kemarin. 200 pixel. Di kiri saya memberikan 200 pixel. Dan di bawah saya memberikan 700 supaya sama. Lalu di color mungkin saya memakai blue saja. Supaya nanti kelihatan. Dan saya simpan lalu saya pergi ke HTML dan diisi saya membuat lagi semacam ini di bawahnya isi. Saya memberikan div. id sama dengan tanda kutip dua dan di sini kiri. Lalu di sini saya memberikan lagi tab dan penutup div. Seperti itu, saya simpan. Dan saya cek di Mojila. Di sini saya mempunyai isi kiri di tengah saya ingin dia ke kiri dan saya memberikan satu lagi di design.css tab float titik 2 dan disini left closing perintah semacam ini saya simpan saya lihat maka saya sudah mempunyai menu di kiri, dan di sini saya mau menuliskan sesuatu di sini. Mungkin menu vertikal. Oke, semacam itu. Oke, saya simpan lagi dan saya lihat. Maka di sini ada tulisan menu vertikal. Lalu di sebelah kanan, saya juga mau memberikan area lagi saya masuk ke div css di sini saya mau memberikan kanan saya copy lalu saya pergi ke sini dan paste dan di sini saya tuliskan kanan lalu di float saya berikan right right lalu di width saya samakan dengan yang tadi sebelah kanan tadi 750. Di sini juga saya berikan 750. Height-nya 700. Warna mungkin gray mungkin. Saya simpan dan saya pergi ke index. Lalu di sini saya copy. Dan saya enter, lalu saya paste disini dan saya tuliskan kanan. Saya simpan dan di sini saya tuliskan isi halaman. Saya simpan dan saya lihat. Saya sudah punya menu vertikal dan isi halaman. Oke, okay. di bagian isi halaman di sini saya mau membuat mungkin semacam uh, di sini preview video. Seperti YouTube, mungkin saya butuh sekitar 400 pixel. Hitnya, saya mau menambahkan di desain CSS. saya mau menambahkan di kanan, saya copy di kanan, copy, paste, dan di sini saya memberikan hmm, video. Dan disini di float saya memberikan left dan 750 dibagi 2. Saya mungkin pakai 500, 600 dan tingginya mungkin 400 dan kolornya saya memberikan putih, white lagi. Oke semacam itu. Saya simpan, dan saya memberikan lagi. Saya copy yang ini, lalu saya pergi ke bawah dan saya paste. Dan di sini video list. Video list. Dan di video list tadi 720 berarti di sini dikurangi 600. 150. Lalu tetap 400 dan mungkin di sini yellow saya simpan dan saya sekarang ke indek html dan di kanan saya mau menambahkan saya tap div id sama dengan titik dua video dan sini penutup div garis miring lalu saya copy yang ini dan saya paste disini dan sini saya beri video list dan saya pastikan untuk menyimpan dan desain saya ganti di video listnya right. Saya simpan dan saya preview di Firefox. Saya sudah mempunyai sem sem semacam ini. Oke, di sini nanti ada gambar, gambar saja. Oke, bisa. Lalu saya mau membuat lagi di isi halaman, di isi halaman yang kedua, di bawahnya video. Saya mau membuat, ah, mungkin semacam keterangan video atau judulnya video. Jadi, saya membuat seperti ini: copy, paste, dan di sini kanan, mungkin saya kasih judul video, judul. Dan di sini float nya saya hilangkan dan saya ganti dengan clear. Clear, titik 2, boot. Semacam itu. Dan di sini saya kembalikan 750. Dan di hit saya berikan auto. Lalu di color mungkin saya berikan green. Semacam itu, saya simpan. Saya pergi ke index dan di sini, di kanan, di bawahnya video, saya memberikan lagi div ID sama dengan titik 2, dan di sini judul, lalu closing div, dan saya berikan enter. Dan di sini saya tuliskan judul video saya simpan dan saya kembali ke desain untuk memastikan oke okay, kita coba preview di Firefox maka di sini sudah muncul judul video dan mungkin oke okay, saya mungkin menambahkan satu lagi di sini bukan judul saya copy di sini saya copy di sini, saya copy paste cut video, keterangan video. Cut tweet. Dan di sini 750 margin left. Saya mungkin memberikan 10 px dan saya memberikan 10 px semua. Jadi di sini saya hapus semua dan di sini saya hapus maka saya punya margin 10 px 10 piksel dan itu akan dari atas bawah kanan kiri dan saya simpan dan di judul saya memberikan satu lagi ID di sini cutfit seperti itu jadi judul berada di dalam cutfit dan clear boot saya Hapus di sini karena ada margin 10 berarti 750 itu dikurangi 20 dari kanan ke kiri kanan 10 kiri 10 berarti di sini saya kurangkan 20 berarti 30 730 pixel saya simpan dan saya pergi ke HTML dan di sini saya memberikan satu div ID sama dengan titik 2 cut fit dan di sini saya closing dan di sini saya print dan saya simpan lalu saya preview di five. Seperti ini di sini ada margin. Oke, okay. saya coba di code fit, mungkin black saya simpan, dan saya lihat apa yang terjadi oke, okay, kita punya seperti itu uh, berarti ini yang kita kurangkan saya kembali ke sini, saya kurangkan menjadi 730 saya simpan saya lihat oke okay. saya sudah punya seperti ini, dan di sini tetap 30 juga. Saya simpan dan saya preview di Firefox. Oke seperti itu. Mungkin saya tambahkan lagi di keterangan video. Margin atas, mungkin margin top saya pakai 10px dan bottom sama. Saya simpan. Saya lihat lagi. Oke, okay, sekian dan kita lanjutkan ke bagian berikutnya.